Kawan-kawan Youtuber, jangan lupa subscribe, like, comment, and share Kawan-kawan Youtuber, jangan lupa subscribe, like, comment, dan share Dan tekan tanda lonceng di sini, kawan-kawan Youtuber Hari ini Samuel par Youtube Channel nge Ada hal yang baru di jembatan satu, kawan-kawan Youtuber Apa itu? Kawan-kawan, setelah pembangunan Dendang Melayu Terus Wisata Tanjung Penarik Kini, Pemko Batam membangun menara pandang kawan-kawan Youtuber. Itu dia menara pandangnya kawan-kawan. Sangat tinggi. Sebentar akan kita plok bagaimana keindahannya kawan-kawan Youtuber. Kalau kita lihat pembangunan-pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah, maka kita yakin bahwa... Pemerintah Kota Batam dan otorita Batam sama-sama mengembangkan pariwisata Ini betul-betul kawan-kawan Youtuber Di samping jalan yang semakin diperlebar selebar-lebarnya kawan-kawan tuber Seperti Batam Center, Sekupang, Tiban, semua sangat besar kawan-kawan Youtuber Dan kepadatan kendaraan juga sangat perlu kawan-kawan Youtuber Walaupun begitu diperlebar, kenderaan juga semakin banyak kawan-kawan Youtuber mirip-mirip Jakarta kawan-kawan youtuber setelah dibangun flyover kawan-kawan itu -kawan ber agak mending kawan-kawan youtuber kemacetannya semakin semakin tipis kemacetannya kawan-kawan youtuber kawan-kawan ber ini dia penatapan jembatan satu dari sisi kanan kalau dari batan kita kawan-kawan youtuber kawan-kawan itu dia kawan-kawan penatapannya sangat bagus kawan-kawan kawan-kawan di penatapan ada juga semacam pondok tapi pondoknya permanen atau semacam gajebo kawan-kawan sangat bagus kawan-kawan youtuber sebelum pengunjung nanti melihat-lihat pemandangan jembatan satu pengunjung Mungkin diwajibkan dulu dulu, dulu di sini atau kenapa-napa di sini sebelum ke atas anak kawan-kawan tuber sangat bagus kawan-kawan sekarang kita akan menuruni anak tangga kawan-kawan. Kawan-kawan tur sebelum kita ke bawah kita akan melewati empat kali tangga satu dua tiga empat berkelok kawan-kawan tur. kawan youtuber menatap di menara pandang sambil background jembatan satu barelang sangat indah sangat cantik kawan-kawan youtuber itu dia jembatan satunya kawan-kawan sungguh megah Kawan-kawan sini kita bebas menatap jembatan 1. Kawan-kawan, saya percaya Pemko dan otorita lagi galak-galaknya mengembangkan pariwisata kawan-kawan. Bukan industrial lagi kawan-kawan itu berbatang sekarang ini, tetapi pariwisata. Semua dipoles kawan-kawan gue. Di jembatan satu ada Tanjung Pinarih, ada Danang Melayu, ada menara pandang kawan-kawan.